Kau <tuk> mau dikasih sama air tinggih <tangan> boleh mau mau mau mau mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayu Ting Ting kalian berada. Kembali lagi bersama mimin di channel YouTube Hilia TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting.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 Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat, tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi di sini ada yang luar biasa, pastinya ada rangkuman-rangkuman kegiatan Ayu Ting Ting yang akan dimensajikan untuk sahabat semua di rumah. Salah satunya ada yang lagi ngejodohin nih anaknya ya, sama anaknya Eko Patrio. Ada-ada <laughs> aja di te, ayo ya. Di sini training satu nih, kisyu TV trending satu lagi nih, pemirsa. Di mana di sini Ayu? Tintin bersama dengan Eko Patrio meninjau rumahnya yang seharga seratu. 150 juta, angka yang sangat fantastis untuk rumah mewah yang dimiliki oleh Eko Patrio bersama dengan kesternya, dan itu pun menjadi trending satu di YouTube. Nah, topiknya tak hanya mengenai harga rumah, di sini ada perjodohan yang erting inginkan dan anak Eko Patrio yang semakin hari semakin tampan rupawan. Sudah beberapa kali Ayu Ting bertemu di Bronis TV Sejak belia dan sekarang mulai remaja Dan sekarang anak Eko Patrio itu pun beranjak menjadi seorang yang sangat tampan rupawan Patah saja jika Ayu Ting ingin sekali doakan kan putri Eko Patrio tersebut dengar bila kes Humaira Razak Dan sekarang calon menantunya semakin tinggi dan juga semakin tampan dan ini baper jelas nih jika Eitinting senang banget sama anak ekopatria tersebut semoga dia keinginan baik yang dilakukan oleh Eitinting bersama dengan ekopatria menjadi kenyataan amin ya robbal alami. Postingan selanjutnya juga di sini ada yang lucu bikin gemos nih di mana keluarga Eitinting berpose ala ala nona Belanda dan terlihat di sana ada Billykins Ayu dan juga Ragil yang berbusana sangat lucu mirip banget ya sama Doni Doni Belanda. Saya terlalu untuk ayu yang sedang liburan di Swiss dan juga Prancis semoga selalu sehat. Informasi selanjutnya juga datang dari si tampan Boy William yang semangat dan antusias banget nih kalau ditanya soal ayu Tinti. Jawabannya sumbernya dan pastinya dijawab dengan sangat lugas dan juga penuh dengan perhatian. Inilah Boy William yang menjelaskan secara detail mengenai Kedekatannya dengan Ayu dan juga Bill Gates Rajak yang mana? Akhir-akhir ini, Boy William, Ayu Tinting, dan juga Bill Gates Rajak sering sekali terekam kamera, bahkan sering live bareng nih pemirsa Bahkan menurut info, Boy William pertama kali live di Instagram bersama dengan Ayu Tinting. Wah, suatu magnet yang sangat luar biasa untuk Ayu Tinting bisa memberikan semangat kepada Boy William. Dari Upatroli AI semangat dan antusias banget kalau yang ditanya soal Ayu dan Bilkis ya Boy, lu banget ngejelasinnya. Inilah perkara yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Boy ketika ditanya mengenai Ayu dan juga Bilkis. Boy menjawab bahwa Bilkis adalah anak yang pintar, berbahasa Inggrisnya juga lancar dan juga nyaman. Dan di sini juga... Boy William diberikan pertanyaan mengenai kedekatan dengan Ayu Ting Ting. Di sini Boy mengatakan bahwa minta doanya saja. Semua terbaik dan diserahkan lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Jika tim yang terbaik kita terima saja. Amin ya rabbal alamin. Dan disini Boy mengatakan dengan Lugas Bahwa hubungannya dengan AT&T Masih berteman dan juga Sangat dekat Dan kita tunggu saja di jadwal Kedekatan mereka seperti apa Karena memang akhir-akhir ini Kedekatan ayu dan juga Boy sangat Intens bahkan sering sekali Nilai bareng Komentar nih dari sahabat kita anak baik Dua-duanya doain yang terbaik Apapun itu ya suka Boy di sini atau Tulis aja dua family Mau lanjut nih bikin konten konten Korea ini tandanya apa? Artinya, dia akan selalu bersama dalam perjalanan panjang. Semoga teman nonton yang enjoy ya, Boy. Kenapa bibir dan dagunya sama ya? Ini beda karakter atau spunk? Cake yang brownies. Ya memang belum jadian, aku sih yakin itu karena banyak hal yang harus dipertimbangkan apalagi beda agama Cuma mereka, cuma mereka memang lagi deket banget yang pernah punya TTM pasti paham Tulis Yuninyu 6 jam yang lalu Terlihat happy banget ceria soalnya Ayu dan Ingis, doa terbaik, semoga jodoh sama-sama bekerja keraja keluarga cocok banget, cantik dan juga ganteng, matanya berbinar-binar ngomongin soal Ayu dari Sophia 87 ada ada Jaya Boy William nih dan di sini juga ada yang menjadi perbincangan nih oleh para juri dan para sahabat tentunya di salah satu penampilan Boy William di pada di saat menjadi host ada penampilan yang sangat nyentril nih pemirsa Dimana mana di sini Boy William memakai baju yang sangat tebal wah wah wah Ayu tinti yang sedang berlibur di negeri yang sangat dingin Boy William yang pakai baju tebal nih wah sepertinya ada chemistry di antara mereka berdua nih lihat saja ketika Herman Hermansa memberikan celah dan juga semangat untuk Boy William mengenai kedekatannya dengan Ayu Ting Ting sini para dewan juri memberikan semangat nih untuk ke Boy agar selalu mendekati Ayu Ting Ting dan ditanya mengenai soal kedekatannya dengan Ayu Ting Ting dan dijauh dengan malu-malu oleh Boy William wah, wah, ternyata para dewan juri di Salah satu ajang uju kebakat ini juga update ya mengenai kedekatan Ayu dan juga Boy William ternyata hubungan mereka berdua sudah gencar nih di mana-mana Dari Rina Williams 2T7536 Magnet Ayu Ting nyata benar bahwa habitat positif buat Boy William si introvert sekarang sudah bisa salting abis di depan publik. biasanya selalu cool dan jaga image juga senyuman seadanya sekarang jadi lebih humble sama penonton Ngeblend semuanya Lepas wajah dan mata berbinar Lebih pede Kemajuan keren loh boy Jawaban secara nggak langsung isyarat Kalau benar kalau saat ini mereka sedang dekat Didoin aja ya guys Jangan menekan terlalu berlebih Untuk menikah apalagi mau alam Waktu boy liburan ayu yang pakai bots di brownies sampai diledekin Sekarang ayu liburan eh boy Ikut-ikutan pakai baju ala-ala Yang lagi winter Kedua sejoli yang memang sedang dekat tadi ya. Semoga deh. Dan semoga kedekatan mereka direstui oleh semua pihak keluarga. Pemaksud oh, selanjutnya juga nih akan hadir lagi nih. Session kedua dari keluarga Boy William yang di sana menghadirkan sosok Ayu Ting Ting di tengah keluarganya yang begitu heboh, ada oma dan juga kakak serta adik-adik serta sepupu dan juga ponakan. Apakah Ayu Ting Ting akan bisa berbaur dengan keluarga Boy William? Apakah benar Boy William sangat menyayangi Ayu Ting Ting? Dan di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh keluarganya mengenai kedekatannya dengan Ayu Tingting dan di sini banyak sekali yang mengatakan bahwa semuanya diserahkan lagi kepada Cowboy Williamnya. Jika menerima mereka pun pasti menerima apalagi obat. Sepertinya sudah sangat suka sekali dengan sosok Ayu Tingting. Akan sama semua yang penasaran nih, bagaimana trailer selanjutnya akan hadir sebentar lagi. Dan posinya akan selalu mimin informasikan kepada sahabat semua di rumah. Wah gak sabar kan? i hadir di tengah-tengah keluarga Boy yang sangat luar biasa ini. Penampilannya dan juga posting yang sudah diketahui nih oleh semua keluarga. Dan juga terlihat di sini ada lampu lampu hijau yang diberikan oleh keluarga dan juga sangat nenek tercinta. Oke sahabat semua ini beberapa informasi yang dapat Mimin sajikan untuk sahabat semua Terutama tentang kedekatannya bersama dengan Boy William Semoga tayangan dan juga informasi yang Mimin sajikan menghibur dan pastinya Semoga apa yang Mimin sajikan biasa memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah Jangan lupa terus bersyukur dan selalu bekerja keras Oke sahabat semua selamat beraktivitas kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya, beneran. Iya, beneran. Iya, sama banget Sama Sama Boy Tadi telpon tinggal bagai gini. Boy boy. Tadi telpon tinggal bagai gini. Boy boy. Tadi. Boy boy. Tadi. Boy boy. Tadi. Tadi tinggal bagai gini. Tadi tinggal Tadi tinggal Iya. Lumas. menurut dia selalu keren mas. Saya menurut dia selalu keren mas. Saya menurut dia gue selalu keren mas. Baik, baik, baik. Berita belum tentang Koko lagi dekat sama Jawa. Berita belum tentang Koko lagi dekat sama Jawa. Berita belum tentang Koko lagi dekat sama Jawa. Daud, Daud, Daud. Mbak Ira, ini si Koko nih gimana? Mbak Ira, ini si Koko nih gimana? Kalau Koko mau dikasih seperti ini, kalau Koko mau dikasih seperti ini, kalau Koko mau dikasih seperti ini.